nggak mm, usah banyak cincong ya guys ini langsung kita eksekusi saja businya nah pertama kita pakai plastik ya kita pakai plastik kita bungkus pakai plastik ya nah. kemudian yang kedua kita gunakan petik ya guys nah, palu nah kita palu saja kita petik di sini nah ini guys nah ini sudah kita bongkar guys sudah loh, udah mau copot ya guys, ini tapi agak keras ya, agak keras, Nah, nah seperti ini guys, rag muncul ya, kayaknya ini paten ya, beda sama busi-busi biasanya kan bisa dicopot, nggak nah, apa-apa, kita hancurkan saja dulu, ini ini, oh, ini guys hati-hati ya guys, ya. ini sangat tajam Oke, kita kumpulkan. Ini nanti kita manfaatkan ya. Ini belingnya sangat tajam sekali guys. Ini. Nah ini guys, ini adalah pecahan beling dari itu apa busi tadi ya guys ya. Tangan pulau untuk -le. Nah ini, ini kita eksperimen untuk mengiris kaca ya. Yang nonton di YouTube itu benar atau tidak ya? Bisa, bisa atau enggak gitu loh, penasaran ya. hmm. Hmm. Bisa atau enggaknya. Hmm. Penasaran, guys. Itu video beneran atau tidak ya? ini kan saya ganti air panas, ke panas ya, tapi dikit saja, kita rendam coba ini airnya coba guys, enggak ada reaksi ya guys ya, coba lagi mungkin kurang mendidih ya guys ya mungkin harus mendidih Mungkin nggak ada ada reaksi coba kita patahkan Oh bisa guys, bisa, bisa lurus ya. Ini jadi kesimpulannya airnya kurang panas ya, harus mendidih mungkin. Ya betul, airnya harus mendidih. Oh ya ya ya. Oke okay, guys, untuk eksperimen kita kali ini cukup sampai di sini ya sekian ini sebenarnya berhasil ya guys ya cuma airnya kurang panas mungkin ya oke terima kasih